Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Mikael Enes. Di video kali ini, aku mau review watermelon hydrating juice dari Ms. Glow. Buat kalian yang penasaran sama videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya Ini packagingnya Di bawahnya juga ada nomor BPOM-nya. Kandungan watermelon hydrating dating juice dari MS Glow ini Memiliki watermelon ekstrak, glutathione, sama aloe vera Buah semangka sendiri memiliki kandungan vitamin A, C, dan B6 Moisturizer ini wangi buah semangka dan wanginya tuh segar banget nah moisturizer ini memiliki 5 manfaat nih guys yang pertama itu dapat merebajakan kulit menyegarkan kulit, melembabkan kulit mencegah yang namanya penuaan dini serta mencegah yang namanya iritasi pada kulit untuk harga si moisturizer ini dia ini harganya itu satunya 150 ribu nah eh, sini aku mau jelasin cara pemakaiannya kalau pagi itu aku biasanya cuci muka dulu baru pakai toner glowing dari MS Glow nah ini aku semprotin aja ke kapas baru di tap-tap ke wajah Pas kipas, biar si tonernya itu meresap ke dalam kulit. Nah, kemudian habis itu aku langsung pakai watermelon hydrating juice dari Ms. Glow ini. Nah, ini aku pakai si spatulanya ya. Nah, ini aku pakainya dikit aja. Ini aku pakai ke bagian-bagian wajah aku kayak dagu. Pipi, uh, hidung Dahi Kayak gitu Nah ini diratain aja Biar meresap ke kulit itu muka aku lagi ada noda bekas jerawat ya guys. Jadi kemarin itu biasalah ya, datang bulan, tamu bulanan. Nah, jadi ada jerawat hormon ya, maklum. Nah, habis ini aku lanjut pakai krim siang. Nah, ini itu kayak SPF gitu ya, guys. Jadi walaupun aku eh, di rumah atau keluar rumah aku selalu pakai krim siang dari MS glow ini jadi ya biar kulitnya itu enggak apa enggak kebakar kena sinar matahari karena ada SPF nya nah ini diratain aja biasanya aku kalau pakai krim siang itu kalau keluar rumah ditambahin bedak nah be pakai bedak aja gitu udah, tapi kalau misalkan nggak uh, keluar rumah, aku biasanya pakai krim siang aja, jadi nggak pakai bedak, udah gitu aja sih simple karena pakai krim siang ini aja itu, muka udah cerah banget guys dan menurut aku ini nggak terlalu dempulan kemarin tuh sempet aku baca katanya pakai krim siang dari MS Glow gitu bikin muka jadi dempulan tapi menurut aku enggak sih cerah gitu asal pakainya tipis-tipis aja ya nah untuk skincare malamnya biasanya aku pakai cabun cuci muka dulu euh, baru pakai essence dari MS Glow Nah, lanjut pakai watermelon dari Hydrating Juice MS Glow Kemudian aku lanjutin pakai krim malam Udah gitu aja sih Nah jadi uh, waktu itu tuh muka aku tuh pernah bawang Pokoknya merah-merah gitu karena kepanasan sama sinar matahari Panas-panasan terus Nah jadi aku tuh cobain pakai watermelon ini Katanya emang bisa uh, meredakan yang namanya kemerahan Akibat kena sinar matahari nah aku pakai ini dan emang ngepek guys jadi mukanya itu enggak terlalu belang gitu enggak merah-merah kayak dulu sekarang udah udah sembuh lah mukanya udah glowing udah cerah kayak kembali ke muka kayak bayi gitu tuh kayak banget mukanya makin glowing aja guys pakai ini makin bagus mukanya jadi ini tuh dipakainya sebelum pakai krim malam sama krim pagi. Oke okay guys, segitu aja video review dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.